melihat orang ikut lari maraton sedangkan dia nggak pernah lari sebelumnya maka kenapa kita lihat bulan Ramadan menjadi bulan kuliner kita akan lihat di Surabaya di Jawa, dimanapun itu muncul makanan-makanan spesial yang hanya hadir di bulan Ramadan kenapa? ini bulan puasa, bukan bulan makan kenapa kita melihat harga telur naik harga gula naik di bulan Ramadan Kenapa sebenarnya? Bukankah ini bulan puasa? Karena ada sebagian kita yang menjadikan Ramadan bulan wisata kuliner Ketika berbuka dia makan yang enak-enak Rasulullah senang Tidak melarang hal itu Tapi contohlah Nabi SAW Bulan ini bulan Untuk berlomba-lomba meraih pahala Disinilah kita mempersiapkan dia Orang yang biasa puasa sunnah di bulan syaban Ketika masuk awal Ramadan Apakah waktu berbuka dia Menjadi waktu untuk balas dendam oh, Enggak Anak dah kuasa Syakma